serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat Leslar dimanapun berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini per sahabat ya ada unggahan spesial banget ya dari IGSnya Bang Bensi Kumbang tentu unggahan ini bikin ngakak warga Konoha saat melihat Bapak Bilar nih persahabatnya lagi mendorong mobil Bang Bensi Kumbang Wow ini sih cute banget ya Jarang-jarang nih Bapak Bilar dorong mobil Dan ada sebuah kalimat yang diposting di unggahan ini Kuat kali ya sejak rambut putih Kata, Aduh persahabatnya yang akan goreng Kembali mulai berulah lagi nih persahabat ya Kali ini adik yang sendiri persahabat disuruh dorong mobil Tuh ini cute banget ya Masya Allah Kebahagiaan yang sederhana kita dapatkan dari seorang Rizky Bilar Luar biasa Momen ini pun direpost kembali oleh akun Leslar Alvati Underscore FC Ada kalimat caption yang dituliskan Ngakak katanya tuh persahabat Warga Konoha ini ngakak banget ya saat melihat Papa Bilar dorong mobil bank bensin kumbang. Doakan yang terbaik ya mudah-mudahan keluarga besar Selalu sehat dan selalu bahagia Berikutnya persahabat disimak juga, ini ada vitamin yang sangat luar biasa malam hari ini Bunda Leslie, Papa Bilar lagi dinner berdua di persahabat Aduh, agak banget ya, apalagi mereka suap-suapan tuh persahabat Bunda Leslie disuapin sama Papa Bilar Aduh, so sweet banget ya malam hari ini, asupan vitamin pun kita dapatkan Setelah kerja, langsung lanjut dinner berdua nih, Masya Allah Hingga komentar pun yang banyak diberikan Salah satunya dari WO3479 Mereka berdua lagi dinner merayakan hari bahagia Tuh persahabat mereka dinner malam hari ini merayakan hari bahagia Luar biasa banget ya idola kesayangan Terus selalu bahagia dan semoga dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kemudian persahabat disimak juga diunggahan IGS-nya Papa Bilar memposting foto saat main sepak bola Ekspresi tersenyum persahabat dan captionnya Papa Bilar pun ini hanya kalimat senyumin aja Katanya itu disenyumin aja nih oleh Papa Bilar Doakan juga Papa Bilar persahabat ya semoga selalu istiqomah dengan penampilan saat main sepak bolanya auratnya tertutup ini membuat warga Konoha bangga ya kepada seorang Rizky Bilar. Mudah-mudahan Papa Bilar terus konsisten dan mudah-mudahan semakin menjadi kebanggaan kita semuanya. Dan kita lihat juga persahabat ya momen ini diunggah kembali oleh akun Abang underscore L. Kita juga salvage diunggah slide kedua tuh persahabat. Disenyumin oleh Abang Fatih dan orang Korea tuh Wow, senyumin aja ya bang katanya tuh ya <laughs> Ini sih caption yang sama dengan papahnya para sahabat Disenyumin aja kata Papa Bilar Selanjutnya juga para sahabat ya, Alhamdulillah Untuk vlog Bunda Lesti, Papa Bilar dan Abang L Saat bersilaturahmi sekaligus tengokin baby G ya anak dari Gilang Dirga ini sudah pecah di angka 100k itu untuk viewersnya masya Allah keren banget, uy. udah 100k lebih, ayo kita pecahin persahabat tuh, yuk mudah-mudahan di ya, persahabat ini masuk jajaran trending kita tetap semangat kita tetap solid kompak untuk mendukung karya-karya idola kesayangan kita. Mudah-mudahan persahabat ya, vlog-vlog terbaru Leslar ini masuk di jajaran trending dan dukungan semakin banyak dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita. Kemudian persahabat ya, kita juga pastinya masih menunggu cidukan terbaru hingga vitamin bahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana persahabat ya, pasti bakal ada vitamin di jam nih. Apalagi malam ini mereka lagi dinner quality time nih persahabat. Pastinya banyak sekali ya asupan vitamin manja, vitamin bahagia yang kita dapatkan langsung dari idola kita. Masih menunggu kabar selanjutnya? total stay tune dan pantengin channel ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.